Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat uh, orang Garut 9C. Uh, sebelumnya saya ucapkan minnal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Uh, apabila dalam cuplikan video-video yang kemarin kurang berkenan atau kurang begitu menghibur, mohon maaf. Uh, kali ini alhamdulillah saya ada kesempatan untuk jalan-jalan lagi mencari tempat-tempat uh, yang sangat indah atau di pelosok-pelosok ya di kampung halaman. Biasa meskipun hanya cuplikan-cuplikan uh, pemandangan di perkampungan mudah-mudahan menghibur dan bisa uh, mewakili untuk yang tidak bisa hadir mudik uh, di kampung halamannya. Supaya tidak penasaran uh, tonton terus uh, channel Urang garut 9C. Terima kasih. Suasana uh, di perkampungan cuaca sangat begitu cerah uh, waktu menunjukkan pukul 10 jadi sebagian warga aktivitas uh, mulai aktivitas ke pekerjaannya masing-masing jadi agak sepi seperti yang terlihat tuh di sana tuh di perumahan-perumahan atau kampung rumah-rumah warga menjadi sepi meskipun. Uh, suasana cuasananya masih lebaran namun uh, di perkampungan warganya udah mulai aktivitas uh, berbagai pekerjaan seperti ke gunung ke sawah jadi jam segini ya agak, -agak sepi itu akhirnya ada beginilah aktivitas warga uh, di perkampungan bekerja gotong royong uh, karena ada bencana akan longsor as liren musik liren musik mah nah tepajang kirang onang, kan? oh, kirang uleman ya diseun aya narayaku mulut awal jadi profesi lah kituantos ini ye gitu. nah multi talent nate serba aya serba, serba bisa nemok kayu musik kayu musik naon ak ah musik kayu karaoke, tuh oh, karaoke uh -huh. biasa di singa FM, singa FM oh apa main apa lebih uh, ya penyiar, misi-misi uh, waktu ya gitu hebat itu ini. Penggedean, gede na cuma